2003, tapi rumah ini sendiri baru ada sekitar 1 tahun ke belakang jadi kami membuka kesempatan ke luas luasnya kebetulan eh, kami setiap, insya Allah setiap tahunnya mengadakan hari sindroma daun milinya jadi itu diadakan setiap bulan Maret dan eh, biasanya kami akan mengadakan serangkaian acara dari dokter uh, uh, anak itu Mereka. anak ibu anak bapak tidak bisa apa-apa bahkan tidak bisa apa-apa segala sesuatunya di tempat itu coba bayangin kata dokter ini. tapi saya ya berusaha sekuat tenaga saya berikhtiar akhirnya faedah <tuh> ya, ya, ya. pengalaman saya dari waktu habis ya jadi Bukan dokter aja, tapi dimulai dari uh, mahasiswa-mahasiswa ini justru yang harus uh, Karena harus diakui, memang ilmu yang didapat di sekolah tentang anak Down syndrome, tentang anak bergubungan khusus itu amat sangat sedikit Bahkan ujiannya, se ujian palingan ada 1-2 soal, itu gak banyak. Dan uh, kalau bisa mudah-mudahan ada satu kegiatan, ada satu kegiatan, Ini <tuk> juga